apa sih Hai. Lihat guys di sana ada orang. Oke, BTW di sini aku record pas uh, mau detik-detik mau imsak. Jadi ya. Uh. <laughs> hehehe Jadi beberapa orang di sini bakal voice reveal, teman-teman. hehehe <laughs> Record-nya dadakan. Record-nya dadakan. Oke, di sini ada oke. Jadi hari ini aku lagi di server temanku. Eh, itu tepatnya ya. di di server Dandi, temanku dari Jambi juga sebetulnya sih. Dan BTW di sini di servernya temenku ini agak sedikit berantakan, jadi ya uh, documented, guys. Lupa ini base apa? lebih berantakan lagi, teman-teman. Au. Ini buang aja kali enggak. <laughs> ya. Lu minum, guys? Ah ya udah imsak oke okay, jadi buat yang nggak tahu itu barusan ada suara sirine jadi di tempatku ini agak sedikit berbeda suara im.. apa tuh tanda-tanda imsaknya jadi ya Kenapa? buku <tuh> oke okay, btw di sini rumahku aku bakal sedikit tur aja teman-teman nggak usah ditur juga harus kalian udah tahu <tuh> itu tadi kamarku di sini ruang tamu dan di sini ada storage room Oke. Okay. Iya, kalau itu kita ini teman-teman kicu aja. Ada yang punuk enggak. nggak? kan enggak <tuk> ada rumah. Iya. <tuk> Hanya bikin itu di depan itu di depan sana base-nya kosong nah. Atau nggak ini aja? At, at, atau nggak ini aja di sono jadi apa tuh base spawn? Eh base spawn jauh di sono ya intinya tempat ini cukup berantakan teman-teman ada banyak stone di mana-mana nether netherite di mana-mana cobles -mana, stone di mana-mana sampai ke mob grinder teman-teman oke di sini ada ada nether portal yang harusnya tempat ini bakal ku renov cuma aku gak bisa nemuin lagi uh, quartz di dalam sana sebenarnya ada quartz cuma aku ndak mau ngabis-ngabisin punya orang karena aku ndak enak coy Ambil aja chord kalau mau. Itu aku nggak guna loh. Cuma ngambil xp -nya dong. Oh iya, sama. Intinya <tuk> <tuk> aku ada sedikit ide. Jadi lantai ini bakal gua jadi uh, apa? Jadi apa? kabel st uh, stone brick. Pokoknya tempat-tempat ini bakal yes, kita tema. renov lagi, teman-teman. Cuma aku belum dapat ide yang bagus. Soalnya di sini berantakan banget. <tuk> Intinya, bagian sini nanti kita bakal ganti jadi stone brick. Ya, bakal lama ini masaknya teman-teman. Hello, bang, bang, bang tidur, mau tidur, mau tidur atau mau? Ya, ngapain spawn point di sini? Ini siapa? Ah, Diamond, ambil Oke, okay, tadi sih ya. punya ini, enggak apa-apa jamur-jamur yang warna hijau kok hijau sih? merah gak sih? biasanya siras ini buta warna lo